Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sehat buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Sehat juga buat bang Wahidin. Ya. Tetap semangat. Kita bersama Sula. dalam satu acara. Ini tema apa sih? Kebudayaan Highland. Sat, jelas. Uh, Bongor. Tetap kita jaga moderasi beragam. Siap coba ini bersama kawan-kawan semuanya bapak ini dari mana kepri, pak, kepri, Sarawak? kepri, kepri kepri, iya oh. jok jabunya jok jabunya palenbang coy palenbang kalimantan, kalimantan selatan kalimantan selatan ini dari Aceh kemudian dari Papua, eh salah ya eh Aceh Aceh, Aceh Aceh Aceh cuman beliau ini sebenarnya bukan orang Aceh ini di NTT, tapi terdampar di Papua nah, ini Banten, Hah? oh terdampar di Aceh? iya iya betul-betul apa-apa, gila, Oh iya. Ya. Ya, iya nah ini nah, ini dari? Jogja, Jogja Jogja nah ini Jogja satu lagi Jogja satu lagi, siap ini masih bujangan ini wah di sini bujangan bujangan buah istri oke oke gimana? nah itu kawan-kawan sekalian ya, ini berada di de, uh, di gunung ya gunung Salak Salak iya di gunung Salak ya. tapi oh, nggak ada Salak Hotel Hidleng Pah itu sangat luas ya, yeah. sangat luas sekali Sangat lebar ya, halamannya itu luar biasa. Ada beberapa hektar ya, ini kalau jalan kaki dari gerbang menuju ke sini sekitar tiga puluh oh, menit, luar oh, biasa 30 menit. Jauh, ya. sangat jauh di lokasi hotelnya, saya masuk halamannya luas. Nah, ini adalah bunga apa nih namanya mana bunga akuarium otorium ya, ini bunga antorium ya Gua sangat mahal sekali bunga ini ya bunganya aja ini mahal satu bunga ini bisa ratusan juta oh, ini ini kalau kita borong berapa ini Oh miliaran ini 35.000 berapa? Sangat luas sekali ya, Ini kamar-kamarnya ya Sangat luas sekali Lokasi Hotel De Far Di kota Bogor Jalan dari gerbang menuju tempat ini ya, nanti malam. Kemah moderasi dan lomba penyuluh ini, penyuluh agama tingkat nasional tahun dua. Rusa ya, Rusa di dalam hotel. Ya, ya. Jangan rusa ini, ya. Yes. Kak ada lah ini kira-kira entah gijang, entah rusak ini ya rusak, <tuk> ini. rusak ya, ini rusak berkanya ini mau makan ya, minta makan ini ya ini dekat deket ya